kau iman saya dengan kalian ngetek foto foto masalah saya dan masalah suami saya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 Menemani santai sore kalian saat ini, bagaimana akan menyuguhkan info-info menarik dan pasnya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, para ya, tentunya kita tahu dengan kabar spesial dari Leslar Entertainment, di sahabat, ya. Dulu, budal Lesi kejora pernah memberikan pernyataan tegas ya untuk para netizen, haters dan tentunya netizen yang selalu julid. Karena Bunda Lesti kejora itu tak akan tergoyahkan keimanannya. Apalagi persahabatnya sampai mengungkit masa lalu Lesti maupun Rizky Bilar. Ini ditegaskan langsung ya oleh Bunda Lesti, Masya Allah. Ini video lama ketika di konten Leslor Entertainment. Mudah-mudahan LA kembali bangkit ya dan selalu memberikan tentunya kejutan bahagia untuk kita semuanya. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun fanbase Lesler City Haha, <tuh> dengerin tuh Markonah. Markonah katanya tuh persahabat ya. Ini langsung dapat penegasan dari Bunda Lesti. Mengenai Markonah yang selalu julid kepada Lesti dan Rizky Pilar. Kemudian juga persahabat perhatikan diunggah nih igs Kak Nova. 9 jam yang lalu mengunggah sebuah kalimat kata-kata mutiara. Dan ini kata-kata bijak banget. Ketika seseorang yang kamu zolimi mengatakan Hasbi Allah wa ni'mal wakil sudah dipastikan dia telah memindahkan urusannya denganmu dari dunia ke pengadilan akhirat tuh bersahabat. Kalau seseorang yang sudah mengatakan Hasbi Allah wa ni'mal wakil sudah dipastikan dia telah memindahkan urusannya denganmu dari dunia ke pengadilan akhirat Jadi hati-hati untuk orang-orang yang menzalimi Yang berbuat tentunya zalim kepada siapapun itu Hati-hati persahabat ya Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi Tentunya pribadi yang baik Menjadi fans yang baik untuk Leslar Family Kemudian kita lihat juga persahabat Untuk selanjutnya ada outfit dari Leslar sandal yang dipakai oleh Papa B dan Bunda Lesti ini harganya juga luar biasa fantastis mencapai juta rupiah Masya Allah sandal aja bersahabat ya ini hampir menyamakan harga handphone loh luar biasa bersahabat ya 3 juta rupiah untuk harga sandal idola kesehatan mudah-mudahan berkah barokah dan bismillah mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin ya robbal Alamin. Kemudian kita lihat juga berikutnya persahabat ada video ini video lama persahabat ya. Kita teringat dengan postingannya Papa B waktu Papa Bilar main persahabat ya tentunya untuk melihat mobil yang sedang dipoles persahabat ya. Masya Allah mengingatkan video ketika papa Bilar syuting di JWB. Ini mobil pinjaman. Banyak orang-orang netizen terkhusus yang tentunya persahabatnya menyampaikan menjelaskan bahwa mobil Bilar itu adalah pinjaman. Tapi papa Bilar persahabatnya luar biasa. Pinjaman dari Allah kalau kata papa Bilar. Alhamdulillah persahabatnya mobil rezeki Bilar, bukan hasil pinjaman. Mobil sudah menjadi hak milik pribadi. Kita selalu mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan sukses terus untuk Leslar dan apapun segala urusan selalu dipermudah. Kita lihat juga persahabatnya yang Ini diunggah kembali oleh akun Leslar Sweety. Kalimat caption pun ditulis di unggahan ini: "Masya Allah." Mobil pinjaman nih, kemarin pernah bawa ke tempat syuting JWB2 Semalam dilihat lagi Menurut kalian gimana? Tuh persahabat Kita lihat komentar banyak sekali diberikan Diantaranya dari akun AI Gustiatin mengatakan Mobil pinjaman baik banget ya, sampai lengkap surat-suratnya, lama lagi minjeminnya. Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari Bahar Wirta. Siapa tuh yang bilang mobil pinjaman? Baik banget ya ngasih pinjam Hampir dua tahun lamanya Wow Kita lihat juga tanggapan dari yuri.naugdi .no Kalau kata papahnya abang Fati Itu pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. best banget kata-kata ini Masya Allah Rizki bila semakin di depan Mudah-mudahan terus menjadi pribadi yang lebih baik Selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya untuk selanjutnya, persahabat, kita tentunya selalu menunggu dan menantikan kejutan dari Leslar Family. Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divot TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.